Nasihat benar ya. Ya mm. apa, apa saya ikhlas tadi. Ya? Dibayar dengan bacaan ya? Halo guys, gimana kabarnya? cuma lagi dengan warna jenar Barber. Ya lama nih warna yang tidak mengeluarkan konten dua minggu tidak membuat video, stylenya kayaknya ini uh, si pelanggan minta dipotong style army ya, pendek army kayak amri <tuk> Enaknya ngapain ya? Tahu? Sambil ngapain tuh? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahikursurhatta كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علما يكين لترون الجحلين ثم لترونها Bisa? Bisa tertidur Udah, <laughs> cuma biasa denger, denger di Youtube aja Masa? Bisa, iya, kalau Biasa itu kalau mau tidur saya dengerin di Youtube Maksudnya hmm. agak-agak hafal gitu Bisa niru-niru dikit, Alhamdulillah Emangnya eh, kalau bisa? Masih belajar? Man? Oh itu ya? Iya, udah menguasai berapa irama? Tiga nada Oh, tiga nada ya? Iya Ada apa aja? Nada ciareka yang kedua, nah, Rose, iya, ya. dan yang ketiga, ada Bayati "Oh, Bayati iya, ya, ya. enak tuh, Bayati iya begitu, Mas." Oh. Bacain dong. Nah, mas. Masih Baca ini dong, ih, ih, ih, ih, ih, ih, ih, ih, ih, iya, iya, ya iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, ya, iya, iya, iya, iya, ayo bacain nanti saya kasih gratis fotonya bener gak oh. nih bener dengan tadi ya dengan tiga irama tadi ya hmm. uh, Rose CRK sama banyak ya. Nanti, ya suratnya terserah surat apa aja hmm. gimana ya <tuh> mau nggak udah deh bener Oh uh, iya deh ayo diambil harus ah, oh, dimulai dari surah apa dulu dan nada apa itu Ambil surat al dulu ya, Mas. Oke, okay, ya. Dari nada jihadak. oh jihadkan. Iya. Ya, ya. Siap, ayo bacain. A'udzu ya. binnahi minasy syaithonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim Alam tara kaifa fa'alna buka bi ashhabi nafsin Alam yaj'a anka fi tadliin Wa arsalna 'alayhim tuun anba Tahun ini hingga hijau roti, mio sikit. Soalnya Oke, selesai. Satu surat is. ya, yeah. iya, tadi surat palsu okay? ya, iya, yeah. jengkel ya, iya, makanya ya. Oke, satu sudah selesai. Gimana, Bang Kaltia? tinggal dulu. Ah. Enak, enak. Ya, bisa aja, ini, Bisa aja kenyati di sini. Saya juga banyak belajar, Mas. Apa -apa, ini masih coba-coba. Iya. Enggak oh. jadi enggak enak kayak nggak gini. Enggak apa-apa. lagi <laughs> Ayo, ah. nanti surat yang kedua ini, lanjutnya. benar-benar ya. Iya, oh, ya. yang kedua. Pakai surat apa nanti yang kedua nanti Insyaallah kemungkinan surat kedua yaitu lagunya itu atau nada ros ros iya suratnya suratnya surat al quraisy al quraisy iya ayo sekarang ini bacaan yang kedua ini memang. siap oke okay, ayo nanti ya, mas tarik nafas dulu tapi ngekrodi iya ayo du bin lahim ila syaitanirradim bismillahirrahmanirrahim di'ilafi kuraih ilafi himrihlatashita'i wassoyif fanyakbudu rabbi dan aku, pinjauanmu menang yang sudah ya, yang sekali dirasakan waktu, ya, bisa aja <laughs> Alhamdulillah kamu bisa menguasai tiga nada ya Senang aku dengarnya Padahal pada saya ini, ini. Padahal saya ini groginya oh, Ampun mas soalnya, saatnya, Iya Soalnya baru uh, pertama ini Masuk di Youtube nanti oh, iya. Ganteng tanda Kasih gratis ya uh. Gak apa saya ikhlas kan dibayar dengan bacaan eh, ayat 3 sudah saya biarnya teman sampai saya tadi dengar menghantui ayo nanti ini yang ketiga ini yang ketiga ini uh. ya. tadi apa yang pertama yang pertama tadi nadanya yang nada rendah ya terus dia ya, ros ya kedua ros ah, ya. terakhir ini terakhir ini iya saya ini adalah saya ini yeah. Salah oh, bayat itu biasanya dilantunkan pada saat habis Indonesia Iya, iya. Saya suka itu Tapi Bapak. saya tidak seperti habis Gak apa-apa Jadi itu saya mau ambil surat Al-Kafir soalnya, ya, soalnya saya dari nomor satu tadi sampai ketiga ini Saya urut, dari urutan Surat yang ada di Al-Qur'an Mas. Oh, gitu ya. Iya, iya, iya. Gitu ya. Oh, ya. Iya, Pak. Lanjut. Eh. Hey. Iya. Okay. Saya diam lah Iya, bisa aja. Mas. <tanya> <tanya> <tanya> <tanya> <tanya> ya. ar Bismillahirrahmanirrahim. وَيَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ وَلَا <kind abonnemen> bindu nama unde lakum jumu benar ya uh, bisa aja saya malu Mas Bapak itu suatu apa ya, hmm. hal yang sangat istimewa buat loren itu jarang-jarang hmm. anak muda bisa menguasai bacaan bacaan ayat suci alquran yang dibacakan dengan tartil jarang-jarang maksudnya modok ya hmm, ya bisa jadi modok soalnya modok saya itu Mondo kampung kalau dibilang. Soalnya saya tidak ke asrama. Masuk oh, pulangnya. Iya. Jadi ke mondo, pulang ke iya, mondo. Oke oh, itu ya. Iya. Kalau oh, boleh saya sebut tempat pondok saya, nggak apa-apa mas. Bapak. -apa. Iya. Karena saya bangga mas dengan pondok saya. saya. Iya. Ya, iya. Apa bangga dengan seluruh iya. sarang pondok. Iya. Yang sudah menghasilkan orang-orang seperti kamu ini. <saya>, <saya>, <saya>, saya juga pengen menempatkan nanti anak saya di pesantren juga, di Pondok-Pondok hmm. kali hmm. nanti saya suka nanti saya taruh di sana nanti nanti ya kalau tidak ada tinggal, tempatnya hmm. mau ntarik Pondoknya apa? Oh. di sini ya mas, di Modopura, ya. namanya itu Pondok Dharu Takwa Empat yang ya. diasuh langsung oleh Haji K.H. Dovin Pahrudikawan Oh itu ya? iya ya, ya, ya. Monopura, iya iya Modopura namanya iya Teh, kalau anak saya udah tamat dari MT mungkin ya, saya taruh di situ lagi. Nah. Seneng saya tadi dengerin apa ah, yang tadi ya, sambil bermain judi. sekarang kalau malam jam dua, jam satu itu kebangun di sering-seringnya dengerin itu. Kapan oh, ya. malam mas? Iya, dari dengernya tertiban-tertiban kayak gitu. Ampal bisa dibeli. Kalau saya jam segitu ya udah, tepak <tipan> udah, udah <tipan> bisa set, bisa apa ya? Bisa surat apa lagi ya? Sebenarnya udah saya lihat ya. Ya, eh coba mas, saya sudah <tipan> pingin dengan lagi. Itu, eh, nah, gitu ada di gara-gara waran tadi di awal bacain baru Akhirnya jadinya tantangan sama pelanggan. <tipan> al-kori aku melu koriah rama'a baraka melu koriah yaum maya kurnas dukal farosil mafusus watakunul uci baru kalbunil mafus wadhiifun hmm, fawfi apa liya ya Iya, nah, dapat gratis ini guys, <laughs> baren, guys. saya senang banget, dapat pengalaman baru, dikasih bacaan hal di dengan Tantil, Cihaka, Rose dan Bayati. Amin mudah-mudahan anakku menguasai Amin udah selesai mas kayak gini barang udah anda. udah oke nah, ya. oke okay. okay, guys terima kasih sudah menyaksikan konten Loreng kali ini bagi semua yang support Loreng yang sudah subscribe mudah-mudahan biasa baik anda dibayar mahal oleh Allah subhanallah wa ta'ala amin, amin. Tadi barangkali ada kurangnya atau salahnya buat guys-gaisnya yang paham dengan bacaan-bacaan high Al Quran ya tolong dikontrol dikoreksi kalau ada yang salah dan kalau uh, ada kurangnya kayak gimana tolong ditambahi ya soalnya saya juga di sini belajar-belajar semua Sa sama masih belajar yang pelanggan saya tadi juga tatangan sama saya pernah potong dengan bacaan dan Al Qur'an orang kasih gratis ya? Hmm. gimana, hmm. <gimana? <gimana? Ya, ya ini tadi ya, ya. barangkali -barang ada kurangnya orang dan pelanggan saya yang satu ini mohon maaf yang sebesar-besarnya tolong koreksi ya jika ada kurangnya salahnya tolong dikasih tahu lewat komentar gitu kan ya. Oke salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh